Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Said Sute dari Gontam Barat Kelurahan Tanjung Kota Makassar, Kecamatan Tamalate. Di sini, pelihara Pak. Kalau Jenis. saya, pribadi, khusus keluarga e, Moli, Khusus Moli. Yes, oh, Moli, Moli, Pak. Kenapa pilih Moli, Pak? Karena saya rasa ikan Moli termasuk bagus juga prospeknya. Oh, bagus prospeknya. Yeah. Uh, susahkah untuk pelihara ikan Moli, Pak? Oh, kalau saya pribadi, enggak. Oh, pemuli tidak susah. Tidak, tidak. Karena yeah. ikan Moli itu sifatnya beranak langsung. Beda dengan ikan ikannya lain. Oh, sih. Kalau biaya pemeliharannya mahal, kah? Uh, untuk Molly. Kalau, kalau Molly standar lah, standar. Dalam Star. satu karungnya itu minimal satu bulan. Satu bulan, apa ya. itu, Pak? Uh, pakannya, pakannya. Pelet yang digunakan apa itu, Pak? Pak, kenapa saya pakai pelet t uh, 1 uh, Harga berapa itu, Pak? Kalau saat ini 345. 345 harus karung satunya, karung. terus lagi Bagaimana sejarahnya pelihara Moli ini pak? Latar oh, belakangnya, apakah saya, langsung uh, pelihara Moli itu tidak? Uh, awalnya saya pelihara koki, eh, Moli, eh, koi sama ikan komet Awalnya komet, yeah. tapi kenapa bisa jadi Moli pak? Karena begini ceritanya, ini ikan Moli secara tidak langsung dikasih sama teman Dikasih yeah. sarang, mendingan anda pelihara ikan begini saja, ikan yang pulus beranak Termasuk ikan gapi Ikan molly inilah ya. Ya. Tapi kenapa tidak gupi atau langsung molly? Pernah, pernah Tapi kalau gapi sudah tidak cocok di danau ini oh. ya. Jadi harus sesuai dengan kualitas air Pak ya? Iya, betul-betul harus sesuai dengan kualitas air Berarti gapi di sini tidak berkembang Pak? Uh, Dulu sih berkembang, tapi sekarang sudah tidak Silahnya mudah diserang penyakit Tapi kalau molly, ya Alhamdulillah masih tetap kalau ini kan kalau gupi kan apa, apa istilahnya? Kalau dia sakit satu, mungkin akan menular ke yang lain. Iya betul. Kalau ya, moli, moli pun begitu, tapi tidak kayak sama gupi. Moli itu fisiknya bagus, fisiknya kuat. Ya, fisiknya kuat. Kalau gupi itu kapan kena satu hotspot namanya, itu habis, habis. Hmm. Kalau ini ya kenal lah, Paling kan ya satu dua ekor lah begitu. Berarti ini salah satu ikan yang direkomendasikan untuk pemula Pak Dik? pemula pemula hmm. yang ingin memelihara ikan hias Iya, ikan hias iya ya, ya. ada berapa jenis molly di sini Pak kalau saya punya ada ikan eh, marble calico eh, sangkis sama black molly black eh, sama molly. black golden Usaha ini ikannya mulai sejak tahun berapa, Pak? Kalau saya sudah hampir 15 tahun mungkin Hampir ya. 15 tahun Pak. Hampir 15 tahun Iya, Khusus ya, Molly, Khusus Molly, Khusus Molly 12 tahun, 12 tahun Kalau ikan yang kayak koki, koi Ya sudah 20, 20 tahun lah lebih Bisnis Molly itu menguntungkan atau bagaimana, Pak? Kalau saya pribadi ya alhamdulillah menguntungkan uh. Karena ikan itu kita jualnya istilahnya uh, per size dan dibedakan dengan size-nya Kayak-kayak -kaya inilah, yeah. ini kan partai SD nih, Partai, partai NISD, harga Yang, berapa pak? Ya Kalau harganya ini eh, 800an, 900an, bahkan seribuan Itu dijual kemana pak, 800an sampai? Uh, para reseller yang datang, ada yang Pak dari bakalar, dan dari marus dari gua. Oh iya, jadi sudah banyak yang datang di sini, Pak. Ya, untuk beli, sudah banyak, sudah banyak. oh jadi ini 800 harga reseller, Pak. Iya, iya, ya. harga reseller ya. itu minimal berapa, Pak? Kalau tergantung dari ini, kemampuannya dia biasanya paling minim itu diambil seratus per puluh rekor. Ya, biasanya ya. orang jual ini. Berapa Pak kalau di pasaran harga ukuran seperti ini? Oh, yang... Kalau biasanya teman-teman yang ambil dari saya Dia jualnya itu dalam satu kantongan Isi lima ekor palingan 25 atau 15 Bahkan 20 lah lima ribu? eh Cuannya Iya, oh, iya, <laughs> iya. Jadi teman-teman yang mau jadi reseller Nah ini bisa jadi inspirasi usaha yang sangat bagus sekali Iya, ya. iya. Selain itu Pak harga ini? Uh, yang mana? Selain dari ini Pak, uh, harga-harganya yang nah, lain. Kalau yang kayak kayak gini ini kan termasuk indukan ini. Iya. Iya. Ini partainya ini 5000-an. 5000 ya, per ekor. 5000-an. 5000 nah, ini Pak per ekor. paling minim ini setengah. 3500. Iya. Apa ada pengambilan quantity juga atau uh, kalau ini biasa ada, tapi saya taan kan ini kan indukan. Ini yang setelahnya produksi. Oh iya. Yeah. produksi. Memang ada sih, tapi kita tidak semuanya jual karena yang terus ini, ini dulu lah. Iya jenis lain pak kayak black molly. Kalau black molly, tergantung kan size juga. Oh tergantung size. size semua tergantung size pak. Semakin besar size nya, semakin oke okay juga harganya. Iya semakin besar size. Iya. Kisaran berapa itu pak black molly? Uh, hampir sama, hampir sama dengan ini. Berarti tiga ribu lima ratus sampai lima ribuan. Lima ribuan. Semua jenis sama kan pak? Kalau saya semua jenis kalau yang kayak gini ini iya. kan indukan sudah indukan. Kalau yang ini semua sama kalau saya. Semua jenis muli sama harganya. Ya, tidak kalau termasuk itu. kaliko tadi. Termasuk kaliko. masa apa? Iya kaliko. Wah nanti saya tulis apa nih? indukan cuma <laughs> Makanya di sini ya beda dari yang lain. Oh berarti di sini hanya apa beli kuantitasnya nih kalau satu ekor nanti bisa dua ekor uh, bisa sih bisa tapi ya seronya itu terlalu susah ini oh <laughs> jadi <laughs> ya omset per berapa atau kalau apa? omset per bulannya ya, ya rahasia lah oh rahasia ya <laughs> <laughs> tapi cukup pak nih <laughs> ya berapa biasa keluar pak per pekan atau per bulan dalam satu minggunya itu yang pertanyaan sd saja biasa keluarnya 1500 Per pekan? Per, 1, ya, per pekan? per pekan 1.500 per pekan Kalau, oh. Kalau yuk, yang dewasa? Kalau yang dewasa biasa 500 uh. Ini adakah kesulitannya Pak? Waktu menjalankan pelihara Moli ini Termasuk kesulitan dalam membesarkan Kendala-kendalanya oh, iya, iya. Bagus sekali pertanyaannya waktu saya pertama pelihara ikan molly kesulitannya itu kan dulu kan tak begini ini kerambangnya yeah. masih pakai bambu yang kayak gitu nah, otomatis kalau kita mau ngambil ikan kita turun di air nah itu rasa saya rasa itu begini nah, kita di sini putar Nah bukan cuma saya ikan sebagai terutama kan ikan molly khususnya putar baik ikan konsumsi maupun ikan yang hias kendala kita di sini adalah faktor air nah, karena kenapa ini awalnya ada apa air tawar, tiba-tiba papaya begitu, bahkan sebaliknya juga, jasa sapaiu tiba-tiba tawar. Jadi hmm. kita kendala di sini sebagai peternak, itu yang perlu diwanti-wanti. Yeah. Kalau ada yang sistem itu, maka ya, kita ini ya pasar aja ya. Yeah. Yang kedua masalah pemasaran, alhamdulillah, sandak pernah mengeluh masalah pemasaran. Iya, mm -hmm. hmm. begitu. Berarti waktu pertama dipasarkan uh, orang yang langsung datang atau kita yang Orang yang langsung datang. Oh, jadi orang langsung datang ke sini, Pak? Orang yang langsung datang. Kita ndak ndak tawarkan ke uh, ndak ndak. Ndak, orang yang langsung datang karena terus terang saya sudah dikenal kalau masalah ikan tuh jadi otomatis reseller-reseller yang dulu itu akan sama saya gitu. Hmm. Yang dari Takalar itu banyak yang datang. Dari 15 tahun tidak pernah putus, Pak, eh. Kalau saya ndak. Ndak pernah. pernah putus mulinya? Enggak. Enggak pernah wah oh, iya. tapi harganya dia bertahan dari harga 800 terus uh, awalnya dari pertama itu harga 500 iya karena hmm. bukan apanya saya bertahan dengan harga itu mungkin kalian tidak bisa karena otomatis pakan juga semakin hari semakin naik iya iya jadi saya istilahnya ikut harus saja kapan naik pakannya saya pas lagi. Hmm. itu pun tidak terlalu signifikan naiknya hmm. iya tapi itu kan pak 500 kan itu kecil sekali itu pak iya satu lima ratus iya tapi kali tapi itu itunya kali banyak oh iya iya jadi orang di sini ambil banyak pak nih banyak, Iya, ambil biasa, banyak iya biasa biasa reseller satu orang aja biasa ambil tiga seekor ekor iya iya yeah. jadi kalau umpamanya dia mau orang ya lumayan lima ratus delapan ratus kali lima ratus ekor empat ratus itu pak iya. <laughs> satu reseller resellernya banyak ini pak ya alhamdulillah Jadi, modal pertamanya Pak dari ikan ini ikannya dari dapat dari mana beli belinya bagaimana uh, dari teman Gratis dari teman. juga Pak uh, ada yang gratis ada yang saya beli Jadi modal indukannya berapa itu Pak Itu hari kena kena 1.500 1.500 satu, yeah, pa, satu, yeah, uh, satu pasang Satu pasang satu pasangnya Iya masih yeah. minim harganya 1.500 satu pasang Iya dikembangkan di proses Perkawinannya sampai punya burayak itu, ya, ribuan lah, sampai ribuan kayak gini. <laughs> Dari itu, kalau moli berapa lama, Kak, Pak? Anunya baru bisa brojol. Oh, kalau moli uh, itu maksimalnya, kawinannya. maksimalnya kalau mau bagus. Eh, minimal 28 hari, bahkan satu bulan, itu sudah brojol lagi. 28 hari, ya. oh, jadi bersambung terus, Pak, nih. Bersambung terus, sampai ribuan seperti ini. Ya jadi cara anunya itu kontinu umpamanya kita kayak gini ini indukan sudah sepijak iya yeah. uh, terus kita ambil lagi yang lebih kecil size nya, iya yeah. nah jadi tidak habisnya begitu. oh begitu jadi ini sudah menopaus iya yeah. ini masih bagus uh, eee brojolnya yang satu masih proses iya yeah. jadi kontinu terus tidak pernah habis oh jadi tidak bertahan di satu indukan saya nih banyak Enggak. yang langsung dikawin kan iya. pak? E, ada juga. tergantung dari indukannya kita lihat. kalau ikan molly itu begini, ikan ya. molly itu, kapan sudah sekian sekian ini Brojol e, otomatis itu proses yang namanya pewarnaan sudah mulai memudar. bahkan sudah kawin silang. jadi itu warnanya tidak fokus kayak ini. Cuman. ini seandainya saya kawin silang ini otomatis warnanya sudah bercak. iya. iya. jadi kita itu kalau memang bikin indukan kalau ores, ores kalau putih, putih kalau hitam, hitam nah, kecuali kalau yang kayak gini ini kan sudah siap dipasarkan Iya. jadi otomatis dicampur karena itu reseller eh, sukanya biasa kalau dicampur jadi memang sengaja saya campurin oh. karena iya. ini target pasarnya untuk siapa saja pak? Eh, ada yang ke pasar mengkura pasar hobi ke Gor Sudiang, ke Goa, ke Takalar. Tips-tips oh, ya. untuk para pemelihara ikan hias. Kalau tips motivasinya saya itu, ya. Kalau saya pribadi, eh, saya itu pelihara ikan ini ikan molly bukan semata-mata eh, mau meraut keuntungan dulu. Oh iya. Nah, yang saya utamakan itu cintailah ini ikan. Seperti itu saya punya motivasi. Jadi dicintai dulu ikan, pak. Ya? cinta dan ikan. Supaya kita betul-betul ya. merawat Supaya itu. Kita merawat. Karena kalau kita merawat saja begini, otomatis terbangkala itu. Karena kita tidak fokus, maka yeah. terbangkala semua. Apa-apa saja yang namanya pekerjaan, yeah. kalau kita tidak fokus terbangkala. Wah luar biasa. Uh, untuk teman-teman yang baru mau belajar bisnis utamanya ikan hias, mungkin bisa datang ke mana, pak? di sini di Pamgoe Said Sute Gontang Barat Said Sute Gontang Barat Amerika, Kecamatan Makassar eh Kecamatan Malatek, Kota Makassar Nomor WA Pak Nomor WA 0882020212595 Ya dijamin murah Pak ya Alhamdulillah dijamin murah. dijamin murah pasti dijamin murah ya. ada juga gratisannya ya, mantap ya. ya apalagi untuk teman-teman yang baru memulai takut ya. rugi banyak Ya. ya, bisa datang sini, mencoba dengan usaha yang modal kecil, cuannya besar. Insyaallah Allah, amin, amin, amin. Ya, makasih banyak, amin, amin, Pak, amin, amin. sudah mau di-review Oke, okay, makasih ya, sama-sama, Pak. Iya.